Seorang warga berinisial JS pemilik senjata api ilegal ditangkap polisi di desa Sungai Sarik, Kampar Riau Bersama tersangka, polisi menyita satu senjata laras panjang berikut selongsong peluru Tersangka ditangkap polisi menyusul laporan masyarakat yang resah melihat tersangka membawa senjata api kepada polisi, tersangka mengaku membeli senjata api tersebut dari temannya di Provinsi Jambi. Sejauh ini, senjata api hanya digunakan untuk berburu dan berjaga-jaga di kebun sawit miliknya. Kemudian diamankan oleh tim macan beras kampar. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan sepucuk senjata api laras panjang dengan dua butir peluru. Atas perbuatannya tersangka terancam dikenai Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau.